Oke, okay, yow, halo, what's up, guys? Baik, guys, selamat kita Hari bakalan lanjutin lagi main super Superliminal. Di sini udah chapter 8. Ya, di chapter yang sebelumnya, kita mengalami apa yang disebut kerusakan mimpi. Atau, ya, gue nggak tahu sih. Itu cuma istilah yang gue sebut sendiri. Tapi ya, nggak apa aja. Itu mimpi yang rusak, ya. Dan, iya, gue gak tau kenapa ini kayak barusan tuh kayak ngeblur-ngeblur gitu gak sih? Pokoknya, ya, di pinggir sini tadi gue sempat ngeliat ngeblur juga. Dan gue gak tau di stage berapa ini, ini, bukan maksudnya bukan stage apa, stage dalam ceritanya ya, maksudnya ya. Uh, ya, yeah, kita sekarang ada di chapter 8, dan, ya, yeah. crazy stuff's happened. Somnoscope, sleep clinic, uh, ya, yeah, paradox behavior 101, apa ini? Reminder, call jungles management music to dang loud. Scent of burnt curry. Shipments of food coming here as if they can hand, Also as reason medical for increased canister of the frequency. Gua tahu sih maksudnya apa. Kapan ini gua. It's creepy. Ya. Yeah. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Like dan share video ini teman-teman kalian supaya itu mengembangkan channel gue dan ya kita masuk aja ke gamenya, oke okay guys? Gue pengen tau apa yang berkaitan di kosan ini gue gini. What? Ini ruangan kita bukan sih? Let deh, kan? Diagnostic warning, unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states may result in dream integrity fail states. Kayaknya sih, ini sebenarnya ruangannya kita yang biasa, ya kan? Iya, uh, betul. Ini ruangan kita yang biasa, tapi kayaknya ini tuh ada hubungannya dengan di sini, gua nggak tahu. Kalau seandainya yang lain bisa diambil, nggak bisa ya? Oke lah, coba kita lewatin aja, dan... Um. what? What? Ah, uh, What? Jadi, kalau kita masuk ke sini, ya, kita masuk ke sini, kita keluar lewat pintu ini, kita keluar ke sini, guys. Tapi ini bisa diambil, kan? Kalau seandainya kita bawa ini ke dalam sini, apa yang bakal terjadi? Kok gitu? Coba, coba ya, kita bawa ke sini, dan ya, that looks... Any What did I just do? <laughs> Barusan gue ngapain, yo. Yo, apa yang barusan gue lakukan? Kayaknya gue barusan merusak gamenya, kah? What? Yo! Dude! Yo! <gulis> Nggak, ini emang harusnya begini atau? Oh iya, harusnya begini, ada ada logo savingnya, jadi ya yeah, it's no problem, tapi... Gue, gue barus, kayaknya gue barusan merusak mesinnya, guys. Kita kemana sekarang? Jadi hitam putih semua dong. Ya, yeah, that's cool. Dan not an exit, definitely an exit. Gue yakin, uh, ya, yeah, kita bisa masuk lagi. Luar... oh that's cool. That's very cool, guys. Ini ini keren banget sih. Kalo... Oh iya, yeah, datang di sini, tapi gue nggak lihat. Oke, okay, ini keluar uh, di sini. Apa by the way? Oh, jatuh. Oke, okay, nice sita gue jatuh kemana ini gue gue bahkan gak tahu gue mau silat ke mana btw uh, ya hitam putih semua dan kalau kayaknya gue lihat sini ada apa buat kalian yang epilepsi ya maaf ya ini bisa bikin kalian rada ada puyeng nggak sih gue kayak bakalan masuk ke kotak ini atau gimana gue nggak tahu oh nggak ini bisa diambil ya wait what itu apa Woi tadi kotaknya mana? Oh ini ini ini ini. Berarti gue mesti masuk ke Sono ya, lompat ke atas itu kan ya. What the heck did I just do? <laughs> Oke, okay, ini kita kecilin dulu, uh, bawa ke Sono mungkin. Kalau gue lihat dari sini nih apa sih sebenarnya? Uh, Kayak jalur kita di Sono bukan sih? Atau jangan-jangan ini -jangan tempat yang tadi gue? Oh di oh, oh oh oh di belakang sini ada ada pintu rupanya ya. Ternyata yang ditutupin sama box ini ya. Gue kira gue mesti ke Sono. I see apa ini? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. My name is Dr. Glenn Pierce. Many years ago, I had a dream. I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins. Masing-masing dari kita termula dari. Tak, bukan apa-apa. Kayak tempatnya namanya white space, ya, menenangkan sih sebenarnya, menenangkan sekaligus creepy sebenarnya. Terus, kalau gue masuk sini, ini deception, deception itu artinya penipuan, ya. Kalau gue ke sini, gue masuk ke sini, dan oh ya, deception enough. Yang gue sebenernya bingung sih, ini cerita kita mesti lewat. kita nggak boleh nyasar kemana-mana, kan? Ya, ceritanya ya. dari dengan ada adanya ginian nih, ini white space yang kayak gini dengan. Tanpa apa-apa tuh bikin gue agak-agak... Oh my god. Agak-agak gimana gitu ya. Kayak misalnya gue kayak tanpa arah gitu loh. Kalau dari kita kesel satu kayak nggak bisa baik lagi gitu loh. Itu yang gue takut sih sebenernya kalau sendai yang ngeliat white space kayak gini. Berarti kita bakal masuk ke dalam sini. Ini tuh hotel tempat kita biasa ini kan ya. Erase me. relaxation minerals female toads. Kodok betina. Ngek apa itu ngek ngek ngek ngek emak eh, emak ngek. Oke okay, sip Eh, uh, gue nyampe di mana ini ya, by the way? The heck yo. Gue nggak bisa liat apa-apa. Hitam putih doan. Terus gue keluar liat mana nih sekarang? Not an exit. Uh, should be this way. Ya enggak, benar kan? Nah, ada exit-nya. Gue mau selat mana? Oh, ini ada Ada tanda exit lagi yang gue mau selat sini. Nice. Iya hitam putih itu sebenarnya perspektif yang bisa dibilang enak, tapi nggak enak juga ya. Gue bisa merasakan betapa tenangnya di sini, tapi sekaligus bikin... bikin gue kayak nggak tahu gitu. sebenarnya gue lagi di mana? Kayak di limbo, nggak sih? Limbo, limbo. Itu apa ya? Kayak... Kayak... Keadaan sebelum meninggal, gitu Keadaan antara tengah-tengah meninggal dan ya, ya, ya, masih hidup. Cukup, gue masuk sini, apa yang bakal terjadi? Apakah dia bakalan Ini Kayaknya di atas gak sih? Oh, kayaknya tadi kubusnya. Bersen... Oh, dia jadi kubus. Nice, ini bukan logo Windows ya. <laughs> gue gak disponsori oleh Windows, by the way. Apa ini? But in white space, I also face the greatest challenge. The greatest Because with a lifetime of life itself behind me and ya yeah, kadang ngelihat ses sesuatu dari perspektif yang kita inginkan itu, itu tidak selalu semudah yang kita bayangkan gitu loh. ya itu sebuah filosofi yang bagus sih sebenarnya guys scope ini tanda exit tadi gue lihat ke arah sono mari kita coba ke sono guys ada apa di sono jadi gelap tiba-tiba. <laughs> Oke okay lah di sini exit. Ya, yeah, what what? Wait, what? Oh, oh perspektifnya kayak gitu rupanya. Jadi kalau lihat dari bawah tuh dia hitam. Eh, hitam lagi. Putih nggak kelihatan gitu ya. Jatuh lagi. Sekarang ada merah, kuning, biru. Ah. Kalau gua masuk sini ada apa? Halo, Bambang. Balik lagi dong ke sono. Kalau gua masuk ke sini, ada apa? Balik lagi ke sini bentar. Ini apa? Merah, kuning, sama biru, sama biru merah ya. Coba gue masuk ke sini. Gua bakalan keluar di me- di yang kuning, nggak? Yap, berarti ini bukan jalannya. Coba kita cek jendela-jendelanya, biasanya ada sesuatu, biasanya. Biasanya ada sesuatu di sini. Gak bisa diambil. Kalau kita tabrak temboknya bisa nggak? Nah, kan bisa kan? Terus gue mesti kemana, by the way? Lewatin temboknya ini bisa, tapi gue mesti ceritanya tuh mesti kemana sih? Oh di, oh di belakang sini ada pintunya. Oke siap. Keren, keren. Scene the radio lagi bisa kita play. You're well beyond dreaming now and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Mm. Tempat ini dia bilang sebagai tempat yang berhubungan berhubungan banget dengan perspektif, dan kita ini udah di state mimpi. Dimana kita udah nggak bisa balik, tapi dibilang apakah itu bikin kamu takut. Tapi kan, kalau seandainya kita tinggal di tempat dimana perspektif itumu adalah segalanya. Kita sebelum bisa memikirkan kembali gimana caranya supaya kita bisa balik, dan itu harusnya nggak bikin kita takut, sih ya. Meskipun sebenarnya kosan dia gue tinggal di tempat kayak gini ya serem juga sih. Itu dispenser gede banget by the way. Oke, kita coba masuk ke ruangan ini. Gue yakin antara jadi item atau putih lagi. Dan ya, desktop recordingnya agak nge sih. Karena ini pasti renderingnya berat banget. Ini catur ceritanya mau buat apaan? Um, Oke, okay, coba kita taruh dulu di sono. Mungkin bisa kita pakai Gue atau tau buat apa ya. Dan Jatuh lagi, guys. Kalau gua diitem ya sama juga. Jadi, gua mesti ngapain dong? Oh begitu. Berarti, kalau kita nggak naro bidak catur satupun di sini ya kita bakal jatuh kayak gini, ya sih? Ngeng, jatuh, jeduk intinya kita perlu pion-pion catur ini supaya kita taruh di sini supaya perspek secara perspektif kita ngelihat bahwa ada lantai gitu loh di sini tapi ya itu sebenarnya nggak merubah kenyataan kalau sandai di sini sebenarnya gak ada apa-apa sih kalau gue ngambil duluan pas kalau gue misalnya ngambil duluan pas gue lagi berdiri sini gua bakal jatuh loh berarti ya betul ya gue bakal jatuh guys ini berarti kita tinggal ngambil-ngambil satu-satu aja gitu ya kan di sini taruh di sini lagi ini juga ambil di sini jalan lagi ambil di sini lagi lewat oke sip failed. <laughs> Oke, okay, ini juga ambil. Taruh di sini. And ya, yeah, kita akhirnya sampai di tempat pintunya, guys. Oke, okay, itu keren sih. Berarti perspektif tentang ada dan tiada gitu ya. Emang sih, sebenarnya hitam putih itu tuh antara ada dan tiada. Terus kok seandainya gue masuk pintu ini, apakah ini pintu sebenarnya gak ada? Ya, ini pintu sebenarnya gak ada, betul. Terus gimana gua bisa ke atasnya, by anyway. How the heck am I supposed to get up there? Ntar, kayaknya sih ada sesuatu yang bisa gue lakukan Entah di balik tembok ini Atau ya gue menyesal nggak ngambil bidak catur yang tadi ya by the way Ntar deh, ini kan sebenernya pintu ya Kalau gue masukin ke dalam sini, apa yang terjadi? Oh Oh ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah. ya, yeah, yeah. keren, keren, keren. Berarti sama seperti sebelumnya, guys. Perspektif. Kita perspektif antara hitam, antara hitam dan putih. Karena kalau putih itu menganggak, menandakan sebenarnya nggak ada apa-apa di -apa dalam situ. Dan ketika kita naruh barang di sini, dia seolah-olah men, menyatakan bahwa di situ tuh ada suatu benda. Oke, okay, that's cool. Keren. Keren, keren, keren. Gue suka sama konsepnya. Gue suka banget sama konsepnya. Oke, okay, kita ini tinggal, kita taruh sini, kita tinggal naik ke atas itu kan ya. Nicely done. Oke... Okay. Entah siapapun yang bikin programmingnya ini, gue gua anggap ini keren banget sih. Terus gue kayaknya bakalan jatuh ke bawah nggak sih? Oh, gue jatuh ke bawah ada apa? Jatuh terus sampai bawah, nggak ada apa-apa. Kayaknya apa yang perlu gue lakukan di sini? Oh, udah, ini udah sampai hitam doang. Oke, ini terus uh, pintu ini dan ya, sumpah gue, gue yakin kalian puyeng sih di samping sini. Wait kalau gue ngeliat full ke sana jadi gelap ya ya lah gue nggak gitu ngerti sebenarnya kayaknya itu perspektifnya kita nggak sih oh iya bener, ini yang tertampil di kanan ini adalah perspektif kita ketika ketika kita ngelihat apa yang kita lihat di monitor kita tapi diproyeksikan ke sini that's cool sekarang gua ngapain ini apa exitnya ke sono terus cerita alarmnya di mana wow <laughs> what Yo, kita masuk ke alarm super gede dong Sekarang jam berapa tuh? 7.59 AM 7.59 AM That's cool Jam 8 Ada apa di jam 8? Udah, gitu doang Udah, gitu dong. Dan kita balik ke ruangan kita kembali, dan jamnya pas 8 AM. Apakah Gue nggak tahu sih, kita nggak ada keluar apa-apa tentang hitam dan putih itu. Yang gua tahu itu tuh cuma perspektifnya kita. Di saat kita melihat antara apa yang kita anggap sebagai ada namun tidak kelihatan, atau ad gimana ya, bukan ada namun tidak kelihatan. Yang sebenarnya ada tapi nggak kelihatan, maka kita anggap sebagai nggak ada, dan yang ada tapi nggak. Dan yang nggak ada, tapi kelihatan, jadi kita anggap sebagai ada gitu kan. That's cool, itu membuat perspektif, pers kesadaran akan perspektif yang lain sih, guys. Ya, itu keren sih menurut gue. Jadi, gue enjoy buat main ini, dan sepertinya kita udah sampai chapter 8, gue gak tau masih berapa chapter lagi. Ya, guys. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya. Yeah. Semoga kalian terhibur dengan terhibur dan senang dengan penjelasan gua akan semua yang terjadi di sini dan ya kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya kalau sudah suka sekali lagi gua mau ngingetin lagi jangan lupa untuk like share dan subscribe like share itu bakalan membantu channel gue untuk terus berkembang subscribe supaya kalian dapat notifikasi ketika gua upload video baru and ya yeah, next video I'll see you thank you for watching happy gaming and bye bye